Oh,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 info-info menarik dan pastinya kabar spesial dari idola kita di gambar pertama persahabat kita awali dengan Cidukan semalam ini dibalik layar persahabat ya dibalik gambar postingannya ke Asila saat Bunda Lesti duet bareng nih persahabat dengan Kak Asila suaranya pun tentunya merinding banget yang membuat pendengarnya pun takjub merinding Masya Allah banget nih Dua anak ini memang luar biasa Multitalenta Dan tentunya selalu memberikan kejutan Kebahagiaan untuk warga Konoha Masya Allah Bunda Lesti kejora Dengan penuh penghayatan Walaupun yang di dalam mobil Feelnya selalu dapat Untuk penghayatannya Ini keren banget Masya Allah sukses terus Untuk Bunda Lesti Mudah-mudahan apapun yang dilakukan Apapun ini kerjakan semalam Semoga dimudahkan dan dilancarkan Di postingan ini pun dari kalimat Yang diunggah oleh Tentunya Kak Afi Basalamah Istri dari Abi Ramzi Disitu mengatakan Hahaha balik layar videonya rempong ya Bro Alwin ribet banget megang lampu Katanya itu bahagia selalu anak-anak mumi Kalian anak-anak hebat Masya Allah Wah, Luar biasa Emang bener sekali Lesti dan Kak Asila. ini anak anak yang sangat hebat mudah-mudahan selalu sehat untuk Bunda Lesti, doa ada dukungan semakin banyak dari orang baik orang yang tulus mencintainya amin, kemudian juga prasahabat selanjutnya kita simak dicudukan masih semalam, ternyata ada abang El juga prasahabat ya Abang El ini semalam tentunya dipangku langsung oleh Abi Ramzi Masya Allah bahagianya persahabat ketika melihat postingan ini Sehat terus untuk Abang Fatih Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan Selalu menjadi anak yang soleh Dan mudah-mudahan persahabatnya selalu diberikan kesehatan untuk Abang El Amin Hanya doa terbaik pastinya selalu kita berikan Untuk idola kesayangan kita dan selanjutnya juga persahabat kita mampir di postingan all voting yang Lesnar Ini menginformasikan perolehan voting sementara SCTV Music World 2023 Untuk kategori laguna menutup paling top persahabat Bunda Lesnar kejara mendapat 285.513 votes Dan di nomor 2 ada... Rara Lida dengan voting 184.400 votes, alhamdulillah di kategori ini Bunda Lesti masih di nomor pertama. Untuk berikutnya persahabat kategori video klip paling top. Bunda Lesti Kejora berada di nomor dua nih ya dengan voting 61.479 votes dan untuk Sri Devi yang di nomor pertama mendapatkan 75.900 187 poin tetap semangat gaskan untuk di kategori video, -video paling top untuk berikutnya persahabat kategori penyanyi dangdut paling ngetop Alhamdulillah guna lesi kecura tentunya memimpin dengan voting 114.274 dan di nomor dua ada Avan dengan voting 106.101 votes yuk kita pantau terus Jangan lupa vote semangat untuk kita semuanya. Dukung penuh buat Bunda Lesti Kejuaraan. Namun, di postingan ini, Persahabat yang tentunya ada yang membuat warga Konoha pun, persahabatan terheran-heran nih, Indosiar, nge-like untuk tentunya postingannya Rara Lida Sri Devi, dan Afan. Namun, Bunda Lesti tidak diinformasi di persahabatan, ya, kita lihat nih, Indosiar ngevote sridevi dan ngevote rarali dan guna leksi ini tidak di like sama sekali persahaban namun di postingan ini pun kita lihat ada kalimat yang diunggah oleh lo lovers indonesia 2020 disitu mengatakan min indosiar permainan longga asyik sumpah segitunya benci lesti weka weka masih puasaka like lo gak banget kalau ngomong menantan anak kesayangan sekalian lesinya nggak usah dimasukin nominasi deh Awas aja curang tuh persahabat ini kalimat sindiran untuk indosiar ya. kemudian juga persahabat ya untuk berikutnya informasi juga untuk keluarga konoha yang mau voting tentunya di banget bisa juga persahabat ya word update banget mengenai lirsi kejaran di sini berada di nomor 4 persahabat ya sebagai penyanyi of the years 2023 pokoknya semangat terus linknya ada di admin lovers indonesia 2020 semangat untuk warga konoha yang mau voting silahkan dukung bunga Lesi kejuara di ajang ini kemudian juga untuk selanjutnya persahabat ada kalimat ini kalimat yang ramai di aplikasi tiktok persahabat ya ada komentar sebelumnya di sini komentarnya masih unggul jauh kok tiga-tiganya. Namun jawabannya membuat warga Konoa pun sedih banget bacanya. Ini diunggah oleh akun susdotfati 26 ya. Kita lihat di sini ada sebuah kalimat panjang. Lesti kalah like-nya di semua nominasi. Kalah sama anak baru juniornya, WkWk. -WK. Pertanda kalau tahun ini dia balik biasa-biasa lagi. Jangan harap bawa pulang piala ya. Mana katanya fans Lesti banyak, lalernya nah, kali yang banyak suka cari ribut urusin pribadinya, tapi karyanya kagak disupport WKWK mampus. Itu kalimat yang membuat warga Konoha pun sedih dan sakit hati bacanya Persahabat. Yuk buktikan bahwa Puno Lesti yakin bisa memborong piala penghargaan, jangan mau diremehkan ini meremehkan warga Konoha di Persahabat ya. Yuk, kencengin lagi, gas lagi untuk support yang terbaik Mudah-mudahan bunda Leslie Kejora bisa memborong piala penghargaan di ajang SCTV Music World 2023 Di falsing ini pun begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan Ya, antaranya persahabat dari akun instagram laserbangki singapura kalah jauh dari mananya twitter facebook dikuasai sama sang kejora di instagram juga masih unggul sang kejora dari komentar aja biasa, bisa dilihat di instagram rata-rata pakai boot kita lihat juga persahabat komentar selanjutnya dari yang timanix28 tapi haran juga sih anak baru netas udah disandingkan sama artis banyak karya apalagi yang cowok belum ada lagi karya Udah masuk kategori miyanyi terpopuler lah. Terpopulernya dari mana coba, Bunda? Gak apa-apa, kita balas hujatan ini dengan Bismillah. Yuk, sama-sama kita dukung Bunda Lesti. Semangat lagi, kompak, solid untuk warga Konoha. Bismillah yakin, semangat untuk kita semuanya. Berikutnya juga, prosok ya kita lihat nih, postingan dari Zazie. Ini brand dari Kak Zazia Sungkar. di Masya Allah, anak Bunda Lesti. Terlihat sangat cantik. Masya Allah, emang idola kesangan kita memang terbaik para ya. Mudah-mudahan sukses untuk Buddha Lesti, apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, yakinlah tentunya dukungan di luar sana begitu banyak untukmu, mudah-mudahan sehat juga untuk kita semuanya, dan apapun yang dilakukan, yang dikerjakan, semoga selalu lancar. Amin. Mesti menunggu kabar terbaru hingga kabar baik dari Leslar, atau stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Lesti dan Pilar tentunya. Ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Bagi terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.